Bagaimanakah bentuk jam 8 lebih 15 menit Kita letakkan jarum panjangnya ada di angka 8 Dan kita letakkan jarum panjangnya ada di angka 3 Ini adalah jam 8 lebih 15 menit Bagaimanakah bentuk jam 6 lebih 15 menit Kita letakkan jarum pendeknya ada di angka 6 jarum panjangnya ada di angka 3 ini adalah jam 6 lebih 15 menit bagaimana bentuk jam 9.00 jam 9.00 kita letakkan jarum pendeknya ada di angka 9 dan jarum panjangnya ada di angka 12 jam 9 tepat